Halo guys, di selamat datang di channel saya Inupil. Kali ini kita mau coba Hot Wheel Color Shifter dari Mitsubishi Lancer. Wow, Mitsubishi Lancer evolution! Nah, ini. Kenzo yang mau eksekusi Ayo Ken Coba Ken Dibuka Wow Dibluze Dobrak sama Kenzo Coba lihat Lihat mobilnya Oke hey guys kita mau Ambilin bunting coba unboxing nih nah ini dia guys buktinya guys Mitsubishi Lancer nah ini dia posisi awalnya seperti ini guys warnanya kuning nih kuning nih guys oke kirim semua masukkan coba sedikit-sedikit kan Masukkan sedikit-sedikit coba kepala lu. Entah, kita lihat. Lah, di kan dikit. Tuh. Oh, Aroma air dingin banget. Ah, ternyata tidak respon kalau okay, Siti. Oke, kita coba lagi ya. Ternyata coba Candyat kasih lihat. Cemplungin, cemplungin. Uh, oh, kok enggak berubah, guys? Ya, ada biru-biru ya, Ternyata enggak berubah, guys. Biru dikit. Hah? ada biru dikitnya. dikit ya Oke kita coba alternatif atur lain guys. guys. Coba guys kita hey, coba aku pakai, aku pakai aku batu es guys. Apa uh, tuh? Wah. Coba berubah nggak warnanya? Wih bener guys ternyata berubah guys uh, hey, dulu, eh, lihat ini Uh dulu dia pakai aku... baju batu es guys. Ini udah dingin lung, ini udah dingin pak. Sembrongin dobarin. Pak kita campurin nih. Ya. Hey, eh berubah. Uh. Jadi warnanya hijau, guys. Hijau-hijau. Coba kita, kita akan, kita angkat batu esnya. Masukin, cemplungin, cemplungin semua. Cemplungin semua. Cemplungin semua. Ini kita, kita coba nyemplungin segini, wah. Cemplungin semua, coba. Wah, ya, berubah guys. Cemplungin, cemplungin, cemplungin. Oh iya, berarti, berarti belum dingin. Wah, coba lihat, lagi, kasih, kasih lagi. itu guys Warnanya Ambilin air panas juga. Loh, masukin lagi guys, masukin lagi kan. Wah. Di bawah air. Gini. Kan air hangat. Oke okay, guys, eh Ini ya, tadi dimasukin air es ya guys. Coba kita masukin kepalanya aja, Mas. Loh, Wih, masukin macamplongin, masukin. Berubah lagi warnanya, guys. Masukin lagi. Buang. jadi hijau. Eh. Uh. Warnanya jadi hijau guys Jadi kuning kaki masukin lagi guys coba lepas mas lepas. Uh. nih guys jadinya belang nih Warnanya Air es Dia berubah warna dengan air es Color shifter Dan ini Menjadi balik lagi normal Cemplungin lama. lama Nah guys Dia jadi warnanya seperti ini guys Pada masih ada bintik-bintik. Awas oh, jangan lama Nah, nah ya. terus masukin ke air Juga tanganmu biar, tanganmu biar. tanganmu mikir tanganmu biar. Tuh guys, berubah jadi hijau. Nah, wow. wow. coba coba aku. W. Eh, dove, lagi. Begini ya. Mikir tanganmu mikir. Burung. Nah, guys. Oh guys, berubah guys. Kali lagi, wah wow, jadi hijau. Oke okay guys, itulah eksperimen kita untuk mobil color shifternya Hot Wheel. Ternyata perubahannya hanya dengan air es Baru dia berubah warna. Tapi kalau air biasa tidak berubah warna. Oke okay guys, itu aja saya dan Kenzo melakukan eksperimen. Thank you for watching my video. See you next video. Bye-bye. Bye-bye, guys. -bye,